Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yulia dari Tangerang Usia saya sekarang 29 tahun Dan kebetulan saya sudah lima tahun menikah eh, Tapi belum diberi ketuaan eh, Saya sudah coba ke berbagai dokter Dan coba beberapa promil Tapi belum ada hasilnya Sampai suatu hari saya menyarankan botol hidrogen Trifinity Uh, akhirnya saya coba beli Dan setelah saya coba selama satu minggu Perubahannya Tidur saya lebih minyak uh, bangun tidur juga badan saya lebih segar uh, Dan Setelah sebulan minum Juga height saya jadi teratur Nah lalu pada saat bulan Juli Trifinity juga mengeluarkan produknya slim Trifinity Kebetulan kan berat badan saya berlebih Jadi saya coba beli Saya coba dulu 5 saset Ternyata berat badan saya turun 2 kilo. lalu saya coba lagi beli satu box setelah coba satu box ternyata juga lama saya uh, telapetan bulan dan setelah saya tes ternyata positif dan saya juga coba saya ke dokter, dokter juga menyatakan positif setelah saya dinyatakan positif saya berhenti minum Slim karena katanya tidak direkomendasikan untuk ibu hamil tapi saya tetap Minum air hidrogen dari Botol hidrogen Trifinity Karena bagus untuk ibu hamil Nah buat teman-teman Yang sekarang lagi promil Atau pejuang garis dua Bisa dicoba nih promilnya dengan Botol hidrogen Trifinity Dan slim Trifinity Sekian uh, Testimoni dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh